kalau aku tidak kembali, kalau aku tidak akal, kalau aku ingkar janji, maka aku akan dilaknat oleh Allah, sebagaimana Allah melaknat orang-orang, yang ketika disebut namamu, tidak mau bersalawat kepadaMu ya Rasulullah, oleh karena itu ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, bersalawatlah engkau, kepada baginda Nabi besar Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, karena setiap salawat yang kalian baca sampai, kepada Nabi Muhammad jangan kamu percaya sama wahabi goblok itu wahabi salafi ngomong salawat pahalanya jangan nyampe orang goblok itu galar Rasulullah SAW manasalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyara barang siapa yang berasalawat kepada aku satu kali Allah berasalawat kepadanya dia sepuluh kali Allah berasalawat maksudnya apa Allah memberikan rahmat salawat kamu dibawa oleh malaikat di hadapan kuburnya Nabi Muhammad malaikat berkata ya Rasulullah